TNI berpangkat kopral yang memerintahkan dan menyuruh orang lain untuk menembak istrinya. Nah, ini adalah letkol berdarah postrak sosok penting di balik kasus tragis Kopdamus, ya. Kopdamus yang terjadi di Semarang. Nah, dari FIFA kita bisa bacakan di sini bahwa tentara Indonesia Nasional Indonesia mendapat banyak apresiasi dari masyarakat karena keberhasilan mengungkap cepat kasus penembakan terhadap anggota Persib Kartika Chandra Kirana Komando Daerah Militer Kodam 4 di Penegoro Nah kali ini Viva Militer Jumat 29 Juli 2022 tak akan banyak mengupas lagi masalah kasus yang diduga diotaki oleh prajurit TNI bernama Kopda Muslimin. Ya, ini kelompok muslimin. Namun akan fokus pada sosok seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat yang berada di balik pengungkapan kasus ini. Mau tahu siapakah beliau? Nah. Ini ini fotonya kawan ya. Nah, dari Divisi Militer namanya Letnan Kolonel Infanteri Honi Havana Beliau merupakan Komandan Komando Distrik Militer atau Dandim 0733 Kota Semarang. Tadi fotonya tuh. Saya ini pernah. waktu Pahoni ini jadi Dandim ya. Nah, saya bacakan dulu baru ada sedikit lah. Bahan pembicaraan. Nah, sejak kasus ini terjadi hingga terungkap, Lekol Infantri Infantrikoni menjadi orang terdepan dalam bekerjasama dengan kepolisian untuk mencari titik terang dari penembakan yang dialami Rina Ulandari. Dia berduet dengan Kapol Restabes Semarang, Pombes Irwan Anwar. Enggak cuma saat memburu empat pelaku penembakan dan seorang penyedia senjata, tapi Lekol Infantrikoni juga muncul. Saat Kopla Muslimin ditemukan tewas di wilayah Kendal. Selama kasus ini bergulir, jelas sekali beliau muncul di media ya, meskipun beliau salah satu perwira yang diandalkan oleh Panglima Kodam di Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Widi Prasetyono, untuk turun langsung mengungkap kasus ini bahkan dalam pengungkapan kasus ini, beliau merupakan salah satu yang mendapatkan penghargaan dari kepala staf tni angkatan darat atau KSAD Jenderal Tni Dudung Abdul Rahman. Perlu diketahui bahwa Letkol Infanteri Hony merupakan alumni Akademi Militer 2000. Ya, beliau mulai menjabat dandim kota Semarang pada Januari 2022, menggantikan Kolonel Infanteri Yudi. Di Lianto Nah, selama berkarir di dunia militer, dia sudah dua kali dipercaya jadi dandim. Sebelum di Kodim Kota Semarang, beliau pernah menjabat dandim 1408 Kota Palembang, Sumatera Selatan selain itu perwira yang banyak menghabiskan karir di lingkungan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad juga pernah memegang tongkat Komando Batalion Infanteri atau unit Raider 200 Bakti Negara di Kodam uh, 2 Sriwijaya. Nah itu kawan terkait daripada Pak Dandim ya Letkol Infanteri Yunifana. Belia ini lulusan Akademi Militer 2000 Berarti satu letting atau satu angkatan dengan Pak AHY yang sekarang Ketua Partai Demokrat Tahun berapa itu ya Saya pernah ke Palembang Kebetulan saya toh ke Sumatera lewat darat Nah sambil singgah di Tempatnya Komunitas Pejuang Ekonomi beta Satu komando. Nah saat itu 2019 kayak gitu ya 2018 atau 2019 Nah Pak Honi ini ya kalau diakmil ini Beliau junior saya dulu ya Ya junior saya Waktu masih diakmil dulu Jadi saya ketemu Pak Pak itu waktu jadi dandim di Palembang. Maksudnya, oh, di mana? Kata Pak Woni, Apa di Palembang ini. Akhirnya ke kantornya. Kemudian saya dikasih buku apa-apa ya, buku kali. Terkait tentang Pancasila. Jadi Pak ini adalah salah seorang waktu masih taruna itu orang yang sangat cerdas juga ya bahkan Pak Bonis selama di Perwira itu banyak menulis banyak menulis ya. wawasannya itu luas jauh depan. jadi kalau saya menyimak beberapa tulisannya dan pernah juga ngobrol-ngobrol lah waktu di Palembangnya jadi bulia itu tetap ingat tentang sejarah Sejarah masa lalu Tapi jangan larut dalam sejarah itu Jangan larut dalam sejarah kelam. Sangat penting mempelajari sejarah masa lalu Tapi jangan sampai kita larut Akhirnya kita tidak sempat memikirkan Bagaimana membangun bangsa ini ke depan Sampai ke sana cara berpikirnya kawan ya. Seorang Dandi Maktitiyah ya Sudah pangkat let's juga berarti Masuk ke Semarang Jadi danding berarti kan itu TPA Itu jabatan kolonel Berarti sebentar lagi nih kolonel Jadi Saya tahu betul Pak Hone ini adalah Salah seorang Ya Perwira Yang berdedikasi tinggi Yang sangat dekat dengan anggotanya Dan sangat dekat Dengan rakyat Baik waktu di, di tempur, maupun di teritorial. Dan di sini juga saya melihat sangat menghargai seniornya. Nah, ini. Ya, begini-begini. Pangkat terakhir saya Mayor Kurnairawan. Tetap kalau ketemu Pak Danding itu, Pak ini tetap. Selamat pagi, Bang. Bagaimana kabar Abang? Tetap naik tangannya karena memang itulah ciri khas ya mudah-mudahan tidak adalah junior-junior yang karena makanya tinggi terus sombong, dan saya belum menemukan itu ya, yang ada masih menghargai seniornya. ini yang mantap ya, saya secara pribadi dan saya juga meminta kepada sahabat orang Indonesia doakan Pak Huni semoga beliau berkarir cepat, eh, berkarir tetap bagus sampai general bahkan sampai menjadi kasa bahkan panglima TNI ya, semoga sampai ke sana walaupun beliau mungkin tidak minta karena sangat dekat dengan rakyat dan memiliki pandangan yang jauh ke depan terkait TNI bahkan NKRI demi persatuan Indonesia kita doakan semoga panjang umur lancar rezeki jiki, lancar rezekinya, ya, beserta keluarganya. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.